kalau seandainya Anda sering bermain hanya di kunci A minor dan tidak mau mencari kunci lain untuk menyanyikan sebuah lagu terkadang teman-teman itu harus memaksakan suaranya di satu kunci padahal masih ada kunci lain yang masih bisa untuk dikuasai oleh vokal tersebut nah contohnya seperti ini di lagu apa ya tiada apa yang dapat kurasakan selain dari rinduku padamu Standar vokal yang uh, masih bisa dijangkau. Ya. Nah, kita lanjut ke D minor ya. Kita coba, Suara saya pisang kali. Bismillah, mudah-mudahan tiada apa yang dapat kurasakan. Selain dari rinduku padamu, saya kira nanti di ref-nya ya, di ref-nya bakal hancur, saya yakin. Nah, kita coba dikunci bis ya. Dia ada apa yang dapat kurasakan selain dari rinduku padamu Ya di sini masih lumayan Masih lumayan ya Nah oke okay, sob nah, itu tadi penjelasan singkatnya tentang beberapa chord-chord uh, yang harus kita pahami ya untuk menguasai suara vokal, kalau cuman kita sendiri aja yang nyanyi ya nggak apa-apa, mentok aja di kunci A gitu kan, nah tapi kalau kita bermainnya di luar kan kasihan tenggorokannya teman-teman gitu kan terus kurat lehernya itu pada timbul semua segede jari gitu nah untuk menghindari hal itu makanya harus kita mampu me mengeksplor eksplor uh, eksplor semua kunci yang ada di gitar, itu. Jadi bukan cuma buat teman-teman yang lain aja, gitu. Buat Anda sendiri pun, itu akan mempermudah Anda dalam mengolah vokal Anda. Ketika Anda tidak mampu di dasar A ini, Anda bisa pindah ke kunci yang lain, gitu. Nah, dan itu bisa mengembangkan e, kecerdasan Anda dalam mengolah vokal, ya. Saya rasa seperti itu. Yang profesional, mohon untuk jangan dibully ya karena saya juga pun berbagi sama teman-teman pemula sesama pemula gitu. oke terima kasih untuk yang sudah nonton thank you banget dan jangan lupa like comment and subscribe karena semua itu gratis bos